lagian pohon pisangnya dihancurin juga enggak apa-apa kale. Kan memang pohon pisang kan pohon paling enggak punya empati. Napa? Punyanya jantung doang tapi enggak punya hati. Ya, Dek, mohon maaf. Iya. Pakaian seperti pakaian seperti Allah. pakaian seperti <laughs> Cepet. Cepet. Cepet. Cepet. kalau ngomong-ngomong masalah hari dalam satu minggu kamu tahu nggak hari apa yang diciptakan paling istimewa hari apa ya minggu selasa. Kok, selasa selasa di surga di sebelah kanan yeah. <laughs> kajedar suka hari hari apa kajedar hari-hari Jumat hari Jumat ya. jangan hari Kamis aja Kenapa? apa kamis you wow. Wow. Kajar, tapi kan aku gak cinta sama ah, apa itu cinta loh lihat ini lihat deh ini korbannya cinta deh. hati saya, ya. saya tidak bisa dekat-dekat sama wanita manapun. Kamu memang cantik, Ayuh. tapi mohon maaf. Girl, girl, like Parah. <laughs> Kalau gue bilang sih dia sebenarnya tukang. Tukang apa? Tukangin kamu? Iya. Yeah! <coughs> ada yang nyanyi suaranya merdu kamu namanya siapa bulan-bulan kenalin Neil Armstrong oh. aku yang pertama mendarat di hati kamu oh. kamu hari ini sibuk gak tidak enggak sih di kotak yuk. kemana ke Cipinang ngapain Cipinang kau dengan Bismillah oh. Ini sih buka, enggak. Yuk kita ke Cipinang uh, ngapain? Sel nomor dua, ya. Terima kasih. Terus dia duduk di mana? Duduknya di mana? Saya duduknya, dimana? duduknya dimana? di mana? Duduknya di mana? Kalau dibawa keluar? Ditjamin lah sama aku. Yeah. ha? kamu nutupin apa? nutupin rasa sakit kehilangan kamu oh. lama mustaqim? udah yeah. lama lama apa nih? lama gantengnya tutupkan di sampingku bentar, tadi namanya siapa? berikutnya mustaqim bukan nama anak kita nanti maksudnya uh, Kenapa Mas? Kenapa? Kenapa Mas? gak ya, aku lagi mikir aja semenjak ada kamu di sini cewek-cewek di Jakarta kelihatan biasa aja. Wow. Kamu pakai iPhone juga? Iya. Tahu masih sih caranya masukin nomor telepon ke iPhone? Tahu. Aku modong nomor kamu. Oh, <laughs> <know>? <laughs> <laughs> Ini, kamu tahu nggak? Aku tuh capek dekat-dekat kamu. Kenapa gitu? Capek nahan mata biar gak ngelihat kecantikan kamu. <laughs> <laughs> <laughs> eh, Oh Saya berikan. Ya. Nah, ya. <hati> Satu, dua, tiga. Tidak, ya. bagaimana? So. Udah masuk? Rasanya bagaimana? <tum _> <tele> <tum _> Saya jadi polisi udah 10 tahun Barunya tuh bukan dari polisi Aku baru sadar kalau ternyata aku sayang sama kamu <tum _> Aku dengar dari tadi kamu merayu-rayu dia kamu itu kan anggota baru di sini. Siap salah Pak. Bukan kamu. Kamu tuh nggak ada salahnya buat <sukur> Saya lagi bicara kamu jangan ketawa. Siap Pak. Maaf. Suara bebek bagaimana? Wake wake. <hih> Tiga kali. Coba. <hih> <tuk>, Siap. Wake wake wake. Tawa artinya apa itu? Tidak Pak. Aku sayang kamu <hih> Berapa jumlah pundak kita? Nggak tahu kamu. Saat salah ada empat satu, dua, tiga, empat. Kok lu bisa sih kayak begitu? Hello, Esti. Ah, suaranya berubah banget. Terlihat lebih maco. Hmm. Uh, aku boleh ngasih sih tahu rahasia? Ya, Oke, okay, kalau lu maksa, gua akan kasih tahu lo. Benar? Lu mau tahu rahasia gua? Mau banget. <tuh> Jadi salon, uh, uh, bisa treatment apa aja. Syukur, pijat bisa. Kemudian nah. Saya izin dulu ntar. Kenapa? <tuk> <tuk> nah, <tuk> Kenapa ngapain? Ya, mau nyari <tuk> minyak. kalau <tuk> Ati, baru pertama kali? Uh, udah, ini yang kedua. Oh ini oh, yang udah. kedua. Tapi yang pertama sakit. Asalnya dari mana, Amanda? Jawa uh, Amanda tadi kamu makeup-nya pakai spidol ya? Enggak, kok cantiknya permanen? Kok pahit? Masa sih? ah kayaknya nggak mungkin ah manisnya kamu habisin sih ya. ini sini. lalu lintas sana. ya buat semua pendengar radio lapor Pak ya. rekayasa lalu lintas terjadi di beberapa titik mantap harap kurangi kecepatan di tikungan hmm. lebih baik selamat di tikungan daripada jatuh di tikung kawan dari belakang hmm. Dipikirkan ya, dipikirkan untuk dia di masa depan. Jangan nantinya bertahun-tahun pacaran, cuma ngejadain jodoh orang. Iya, iya, apa cowok kalau foto terlalu begini? enggak, <tuk> paling <ngga. tuk> <tuk> <tuk> Selalu kalau foto close up pasti begini. Jadi <tuk -tuk> selalu di sini. <tuk> uh -huh. Apa lo? Praktik. Gini, gini. Iya kalau gini. Terus kalau seksi harus gini. <tuk> harus gitu. Harus gini. Ganteng cowok juga kalau foto full shot kan emang gini. Kalau giliran close up lo gini. Siapa? Siapa yang sih yang foto Wow. <tuk> laki laki-laki mau oh, bertahan defense defense akhirnya bapak-bapak ini menyadari jelaskan senjata senjata kita kita punya apa saja dan apa keunggulan-unggulannya Oke baik ibu selamat datang di gudang senjata lapor Pak di sini kami dipersenjatai dengan senjata laras panjang dan laras pendek semuanya otomatis dan dilengkapi dengan peluru tajam maupun peluru karet ya Nah untuk yang peluru karet bisa request kalau mau agak pedas sedikit karetnya dua ini adalah jenis senjata M13 M13 jadi ini jurusan kali deras Kapuk <tuk> ya. wow. ini sudah terpasang jelas magazinnya tapi isinya kosong ini buatan Amerika makanya ini dinamakan magazin tuh kalau buatan Timur Tengah magazin <tuk> Ini ada kekerannya Bu, ya. emang senjata oh, betul, ini ya? untuk jarak jauh. Oke, okay. berapa jarak jauhnya? Berapa meter? Nah, masalah Maksudnya, berapa meternya kita nggak pernah ngukur, okay. karena senjata ini memang paling nggak efektif. Hmm. Karena jarak jauh kan biasanya kandas sama orang ketiga. Nah. Ada lagi, satu lagi, ini namanya... ini apa namanya, namanya Pak Andika? Shotgun 125 Aku akan pilih nomor satu karena kamu adalah satu-satu di dunia. Eh <SILENCIO> hey, nggak jadi, aku pilih nomor dua aja. Kenapa? Kenapa? Hey. aku janji aku nggak akan pernah ngedoain kamu. <SILENCIO>